Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Sampah Penyadian pada saat ini kita mereview alat unboxing yaitu pembelah bambu yang secara modern tadinya waktu pada minggu yang lalu kita menggunakan alat tradisional yang gambarnya seperti ini dan kita melakukan unboxing yaitu uh, pembelah bambu alatnya seperti ini yaitu menjadi pembelah 12 sekarang kita uji coba apakah betul-betul hasilnya maksimal atau sebaliknya yuk saksikan terus videonya jangan lupa yang belum subscribe like dan komennya silahkan so empty the only thing i can yeah. see is my own suit and yeah, i'm getting stronger yeah. step by step the clock is sticking but there's no time for me Joe. Bumbula 12 Seperti inilah hasilnya Dan Tama rata Ya hasilnya Lumayan maksimal Ya cuma itu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh